Saat ini kita akan bersama-sama membaca firman Tuhan untuk merenungkannya, menghayatinya, menyelaminya, bahkan memilikinya. Kita akan membaca minggu ini terambil dari kitab Mazmur pasal 84 ayat 1 sampai ayat yang ke-13. Kita akan membacanya bersama-sama. Masmur 84 ayat 1 sampai ayat 13. Untuk pemimpin biduan menurut lagu Gitit Masmur Bani Korah. Betapa disenangi tempat kediamanmu. Ya Tuhan semesta alam. Jiwaku hancur karena merindukan pelataran-pelataran Tuhan. Hatiku dan dagingku bersorak-sorai kepada Tuhan yang hidup. Bahkan burung pipit telah mendapat sebuah rumah dan burung layang-layang sebuah sarang tempat menaruh anak-anaknya pada mesbah-mesbahmu. Ya Tuhan semesta alam, Ya Rajaku, Ya Tuhanku. Berbahagialah orang yang diam di rumahmu, yang terus menerus memuji-muji engkau. Berbahagialah manusia yang kekuatannya di dalam engkau, yang berhasrat mengadakan ziarah. Apabila melintasi lembah bakah, mereka membuat menjadi tempat yang bermata air bahkan hujan pada awal musim menyelubunginya dengan berkat mereka berjalan makin lama makin kuat hendak menghadap Tuhan di Sion ya Adonai Tuhan semesta alam dengarkanlah doaku pasanglah telinga ya Tuhan Yakub lihatlah perisai kami ya Tuhan pandanglah wajah orang yang kau urapi. Sebab lebih baik satu hari di pelataranmu, daripada seribu hari di tempat lain. Lebih baik berdiri di ambang pintu rumah Tuhan, daripada diam di kemah-kemah orang pasik. Sebab Adonai Tuhan adalah matahari dan perisai. Kasih dan kemuliaan ia berikan, ia ya tidak menahan kebaikan dari orang yang hidup tidak bercela. Ya Tuhan semesta alam, berbahagialah manusia yang percaya kepadamu. Kita sambut firman Tuhan. Kapot leha adonai elohenu kapot leha. Segala kemuliaan ya adonai Tuhanku, kemuliaan bagimu. Tidak salah jika kita merenungkan sejenak, Ibadah kita setiap hari Minggu datang ke gereja. Kita datang ke gereja untuk membangun pertama mesbah Tuhan. Tempat menyembah Tuhan. Di dalam mesbah Tuhan kita ingin kita rindu dan kita percaya hadirnya Tuhan yang disebut hadirat Tuhan. Mungkin selama ini, dua hal ini kita sudah mulai abaikan. Kita bukan lagi membangun misbah tempat penyembah Tuhan. Tetapi ternyata kita membangun untuk sesuatu kebanggaan bagi diri kita. Gedung gereja yang begitu besar, indah. Saya bukan hanya masuk tapi sempat melayani gereja-gereja tersebut. Sekarang ditinggalkan. Tinggalkan. Mungkin kita tidak fokus lagi dengan membangun mesbah Tuhan. Dan hadirat Tuhan. Dua konsep yang paling penting di dalam bait Tuhan. Dalam baik, Tuhan dalam tabernakel itu konsep yang pertama diperkenalkan kepada Musa dan digenapi oleh pribadi Yesus Kristus. Nanti kita lihat, tetapi barangkali sudah tidak lagi. Kita fokus dengan gedung, fokus dengan acara. musik yang lengkap perlengkapan-perlengkapan multimedia yang mencengangkan akhir zaman gedung layaknya menjadi tempat-tempat konser sekarang sepi senyap seperti kuburan saya percaya Tuhan mengingatkan kita ini masih peringatan masih peringatan, belum hukuman. Masih peringatan. Jangan-jangan selama ini ibadah kita tidak fokus lagi dengan Tuhan. Kita fokus dengan sesuatu yang di luar Tuhan. Organisasi, penampilan, pribadi orang, hadir di sana karena melihat beberapa jemaat di sana artis-artis dan sebagainya uh kita ya melihat musiknya puji-pujinya dahsyat, hmm. sekarang hilang lenyap semua tidak ada arti dan kalau ini tidak bertobat saya percaya virus ini akan lebih lama lagi lebih lama lagi sampai gereja-gereja umat Kristen sadar bahwa bukan gedung yang kita bangun Bukan organisasi yang kita bangun Bukan jemaat yang kita bangun Tapi membangun mesbah Tuhan Itu yang pertama Kita disuruh bertobat Umatnya bertobat, gereja juga harus bertobat Jadi semua lengkaplah pertobatan ini Sampai bangsa dan negara ini pun juga harus bertobat. Membangun mesbah Tuhan, itu konsep pertama. Tempat menyembah Tuhan. Tempat berjumpa dengan Tuhan. Yang kedua adalah membangun hadirat Tuhan. Tempat Tuhan. Itulah yang dikatakan pada ayat yang kedua. Betapa disenangi tempat-tempat jemaat bisa baca tempat-tempat apa kediamanmu Tuhan semesta alam itu maksudnya tempat Tuhan Miskenoteha tempat kediamanmu atau tabernakel. Tuhan semesta alam. Adonai sebaot. Tempat kediaman atau tabernakel dari kata miskan. Miskan. Berakar dari kata sahan. Berdiam. Tinggal. Jadi tempat kediaman Tuhan, tempat Tuhan tinggal. Bukan Tuhan datang sebagai tamu yang diundang untuk hadir, dipaksa hadir. Kita lihat di sini. Kata ini juga yang menjadi akar kata sakinah atau sekina. Bukankah kedua tempat ini menunjukkan taberdakal dan sakinah atau sekina itu untuk menunjukkan konsep, konsep kehadiran Tuhan. Betul-betul dia hadir di tengah-tengah umatnya. Itu kan tabernakal itu. Itu konsepnya. Kehadiran Tuhan semesta alam. Maksudnya setiap kali berbicara Adonai sebab dalam konsep pemikiran orang perjanjian lama adalah Tuhan dengan seluruh makhluk surgawinya hadir. Nah itu kerup itu ada kerup untuk malek, malekan. makhluk makhluk hadir. Ini mesbah. Itu yang disebut. Bahkan dikatakan konsep yang kedua dikatakan tadi kehadiran Tuhan. Konsep penampakan Tuhan di tengah-tengah umatnya. Penampakan Tuhan. Tuhan betul-betul hadir dan nampak. Itu yang kita lihat di sini. Kita lanjutkan. Inilah sebuah sikap dari kita. Kalau memang itu tempat yang menyenangkan Mayedidot, betapa menyenangkannya tempat Tuhan itu. Betapa menyenangkannya. Artinya, ada sebuah kerinduan. ayat nah, yang ketiga berkata, "Jiwaku hancur karena merindukan, merindukan hadirat Tuhan, pelataran-pelataran Tuhan, hatiku, dagingku bersorak-sorak." Ada tiga dimensi yang dalam diri manusia disebut di sini: pertama, jiwa (nafsi), ya, nafsi; yang kedua, libi (hati); dan yang ketiga, upesari (tubuh) daging. Daging tiga dimensi manusia ini: jiwa, hati, dan tubuh menunjukkan sebuah dorongan yang penting. Emosi, akal, perbuatan. Itulah keutuhan manusia. Artinya kita betul-betul mengerahkan jiwa kita, hati kita, perbuatan kita. Menghargai misbah Tuhan. Berjumpa dengan Tuhan. Hadirat Tuhan. Tiga poin ini. Nafsi. Libi, uveshari, perbuatan. Apakah perbuatan kita, apakah betul jiwa kita rindu dengan... Mungkin selama pergi ibadah ini bukan jiwa yang rindu. Kebiasaan hari minggu harus iba, ibadah. Mungkin itu. Tuhan tidak terima itu. Libi, hati. Hatimu dimana? mana? Hatimu main HP. Karena engkau lebih fokus di situ. Hatimu di situ. Karena dengan firman Tuhan? Tidak. Engkau sudah mulai berbicara manusia, kesaksian manusia, kehebatan manusia. Siapa manusia yang bersaksi? Uh, telinganya engkau pasang. Matamu menatap dengan nanar. Tapi ketika firman... Kau anggap sampingan yang seperti ini akan menjadi gereja, tujuh gereja akhir zaman yang tinggal puing. Kan, jemaat sudah pernah pergi ke sana, hanya tinggal cerita dan tinggal puing. Jiwa, nafsi, libi, hati, syari, tubuh, perbuatan. Apa betul perbuatan kita melayani Tuhan? Apa betul kita menghormati Tuhan? Apa betul kita berkorban buat Tuhan? Tiga hal ini. Tiga hal ini. Ini. Disindir. Sebagai satu, semoga engkau iri hati. Terhadap burung pipit. Ayat yang keempat. Bahkan burung pipit telah mendapat sebuah rumah dan burung layang-layang. Burung pipit ini shifor namanya, shifor. Burung pipit. Bisa diterjemahkan burung gereja. Tapi deror, burung layang-layang. Kalau saya bandingkan dengan terjemahan septuaginta trugon itu merpati. Jadi burung pipit yang kecil burung merpati. Bisa bersarang di bait Tuhan. Tinggal, tinggal. Bertelur, beranak. Tinggal. Kita tidak tinggal, kita meninggalkan. Oh itu lain. Bayangkan saja. Tempat menaruh anak-anaknya pada misbah, misbah. Nah, sekarang mesbahmu ada di rumah masing-masing. Tempat menaruh anak-anakmu karena di gereja tidak lagi menjadi mesbah Tuhan. Kau dipaksa untuk membangun mesbahmu di rumah masing-masing. Itulah sebagai satu gambaran. Padahal diingatkan kembali. Dengan kata yang indah sekali, asri, berbahagia dan diberkatilah Dikatakan di situ, berbahagialah orang-orang yang diam di rumahmu yang terus menerus, terus menerus memuji-muji engkau. Memuji Tuhan hanya sebagai memenuhi syarat daripada protokol liturgi. Ini bukan jiwa kita, bukan hati kita, bukan perbuatan kita. Perbuatan kita dengan Tuhan ala kadar. Tuhan jadi alat. Berbahagialah orang yang diam di rumahmu. Yang terus-menerus asri, mereka yang dia memakai kata "Yosef, Yosef diam". Bukan bertamu, berakar, tinggal. Tidak banyak bertamu, mana yang lebih seru? Kita datang lagi ke sana, bertamu lagi, bertamu lagi. Semoga engkau bertobat mana saja pendeta seperti saya juga bertobat gereja bertobat umat bertobat semua bertobat Yo dan ini ditunjukkan sebetulnya menurut konsep perjanjian Lama adalah pelayan-pelayan bait suci yang menetap tinggal itu yang berbicaranya Dia tidak berbicara orang-orang yang datang untuk berdoa. Tidak. Dia berbicara tinggal. Saudara tahu. Itulah Yesus sudah lakukan. Dia menjadi mesbah. Dia berikan jiwanya. Nafsi. Untuk menebus kita. Dia berikan hatinya mengasihi kita sungguh-sungguh rela menderita. Dan dia berikan tubuhnya menjadi jaminan kita beroleh hidup yang kekal Itu yang kita akan makan sekarang. Itulah kenyataannya. Supaya lewat dia. Maka dikatakan dalam 1 Korintus 3 ayat 16. 1 Korintus 3 ayat 16. Kita lihat dulu. 1 Korintus 3 ayat 16. Dengan jelas. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah baik Tuhan. Dan roh Tuhan diam di dalam. Ini jemaat yang ada di rumah pribadi-pribadi adalah baik Tuhan berkumpul bersekutu. Jika Engkau sudah bertobat di situ, nanti baru gereja ini penuh semarak pujian Tuhan. Betul betul gereja ini menjadi mesbah Tuhan, tempat Tuhan hadir baru. Baru betul betul gereja ini menjadi sekina tabernakel. Kita rindu itu. Karena itu dikatakan di situ yang terus-menerus mereka yang diam tadi. Karena itu umat sekarang disadarkan. Tidak ada lagi tempat kita bergantung dengan pendeta-pendeta, hamba-hamba Tuhan. Dikatakan satu Petrus 2 ayat 9. 1 Petrus 2 ayat yang ke-9. Kita masuk dulu ini. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus umat kepunyaan Tuhan sendiri. Umat Tuhan. Supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan besar dari dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terang yang ajaib. Kamulah imamat yang rajani. Itulah di rumah tangga kita. Masing-masing kita masuk ayat yang keenam, ayat yang keenam membahas begini: itu tadi tentang hadirat Tuhan, membangun mezbah Tuhan, hadirat Tuhan, dua konsep itu jelas dengan jiwa, hati, tubuh, perbuatan yang Tuhan sudah berikan dalam diri kita. Saudara, kalau saya membaca dari ayat 6 ini sampai kepada ayat yang ke-8. Di sini menggambarkan ada perjalanan. Perjalanan itu dua macam. Perjalanan kerohanian, rohani kita. berjalan maju. Dan perjalanan hidup dua rel ini disebut ziarah. Ziarah itu napak tilas. Napak tilas secara rohani yang Kristus sudah jalani dan berikan. Dan perjalanan hidup adalah perjalanan hidup kita. Ini diceritakan dari ayat 6 sampai ayat 8. Berbahagialah manusia yang kekuatannya di dalam Tuhan, yang berhasrat mengadakan ziarah. Ya, berbahagialah, diberkatilah mesilot-mesilot ziarah. Jadi, merujuk pada kata "salal", "salal" artinya naik dan mendaki. Jadi kalau ziara perjalanan kerohanian kita harus makin hari makin naik, naik, mendaki. Karena itu perjalanan yang mendaki ini terus menerus. Jadi kerohanian kita tidak boleh kendor, tidak boleh menurun, tapi mendaki, mendaki. Mengerti Mendaki. Itulah arti mesilot. Banyak kata-kata ini dipakai dalam Hakim-Hakim, dalam Satu Samuel, dalam Yesaya. Bahkan dalam Tarkum pun diterjemahkan. Engkau mendapat kenyamanan spiritual, kerohanian yang makin bertumbuh makin naik. Perjalanan ini menuju apa? Yesus berkata, "Akulah jalan kebenaran dan menunjuk pada pribadi itu, kerohanian kita naik ke sana." Itu perjalanan ziarah tadi namanya napak tilas perjalanan rohani. Berarti kita makin hari makin naik. Jangan-jangan engkau selama ini statis. Jalan di tempat. Enggak mau kalau naik, tunggu giliran turun. Atau engkau ingin menunggu eskalator. Berharap dengan mujizat-mujizat eskalator. Ojo Tuhan berikan untuk kehidupan kita, bukan untuk kerohanian kita. Kerohanian kita kita harus berjuang naik untuk masalah hidup kita dalam perjalanan hidup. Hanya dilanjutkan pada ayat yang ketujuh. Apabila ia melintasi lembah Baka, mereka membuatnya menjadi tempat yang bermata air. Bahkan hujan pada awal musim yang menyelubunginya dengan berkat. Senang sekali ayat ini. Tapi jangan senang sebetulnya. Karena kata lembabaka, lembabaka memakai kata jelas sekali. Emek habaha, emek habaha. Berakar dari kata menangis dan merata. Itulah perjalanan hidup manusia banyak tangisannya dan ratapannya keluh kesah. Karena dapat gaji setinggi apapun masih tetap keluar keluhan kok, ratapan, keluh kesah. Itu yang dimaksudkan di situ. Nabi percayalah. Dalam perjalanan itu ada mata air. Ada hujan berkat. Sehingga engkau akan berkata pada ayat yang ke-8. Perhatikan ayat 8 Mereka berjalan makin lama makin kuat. Karena ada Yesus air yang hidup. Ada firman menuntun hidupmu. Selama ini engkau tidak dituntun lagi firman Tuhan perjalanan hidupmu. Dituntun oleh motivator-motivator memotivasi. Jiwamu, pikiranmu. Bukan firman, firman hanya embel-embel. Bertobat. Bahkan tidak sedikit hamba Tuhan pun mulai menjadi perubah motivator. Tapi eh, kalau itu dikatakan pada ayat yang ketujuh, kau berharap hujan awal, roh kudus turun dalam kisah rasul-rasul, berkat Tuhan mengalir. Maka dikatakan di sini mehayil elhayil. Coba ingat jemaat mehayil elhayil. Sekali lagi, mehayil elhayil. Artinya dari kekuatan kepada kekuatan. Itu perjalanan hidup kita. Percayalah, sandarkan itu. Selalu kekuatan demi kekuatan. Engkau perlu berapa saja kekuatan, Tuhan berikan lagi, berikan lagi, berikan lagi kekuatan. 9 sampai ayat 13. Berbicara tentang doa. Doa itu mencakup dua hal. Pertama hubungan. Yang kedua adalah percakapan. Jadi doa adalah yang pertama kali menunjukkan hubungan. Hubungannya. Ya, jelas sekali. Ayat yang ke-9 saya suka sekali. Saya suka baca kadang-kadang selalu akhir doa saya atau awal doa saya. Adonai Elohim Shavot Sima Teviloti Ha Azina az El Hai Elohei Aku. Selalu saya ucapkan. Saya tidak sengaja saya tidak kasih tahu jemaat nanti jemaat pikir itu jampi-jampi. Tapi saya selalu. Adonai Elohim Sehbaya Adonai Tuhan yang semesta Sim'a Tefilati Dengarlah doa Ha Azina sedengkanlah telingamu pada permintaanku Tuhan Yakub Tuhan yang sudah memberkati Yakub dan keturunannya saya senang sekali dengan ayat 9 ini tapi saya ingin membahas inilah sebuah hubungan Tuhan digambarkan merendahkan seperti anak yang berbisik dengan bapaknya. Ya, bapak, dia perhatikan, dia dengar. Sim'a tefilati. Do'a tefilati. Hazi. Dan sedengkanlah telinga Kenapa demikian Apa yang perlu dilihat dalam doa ini Semua minta belas kasihan Tuhan Lihatlah perisai kami Ya Tuhan perhatikan Lihatlah perisai kami Pandanglah wajah orang yang. Saya tanya, kau urapi itu. Coba, ini kan Tuhan. Kau urapi Tuhan. Huruf besar apa Tuhan ke Tuhan. Siapa yang diurapi dia? Kristus. Magineni perisai. lihatlah perisai kami. Tapi saya lebih senang menerjemahkan begini: lihatlah Tuhan, perisai kami. itu. Lihatlah Tuhan, itu perisai kami, makin. Pengertian yang saya sebut yang kedua ini sesuai dengan terjemahan-terjemahan kuno. Termasuk Septuaginta dan Tarkum. Orang yang kau urapi, Mesihika, Mesiah, Mesias, Kristus, Kristus. Dan inilah, sesuai dengan perjalanannya, orang yang diurapi merujuk pada raja-raja Israel. Selanjutnya, pada raja-raja keturunan Daud, akhirnya disandangkan pada raja yang dinanti-nantikan orang Yahudi untuk menyelamatkan mereka. Itulah Kristus. Pandanglah Kristus yang sudah menebus kami. Pandanglah Kristus. Kristus jadi jaminan. Kristus jadi perantara. Kalau dia tidak memandang anaknya. Tidak ada kita diselamatkan. Karena Kristus kita diselamatkan. Karena Kristus kita ditebus. Karena Kristus dia dengar kita sekarang juga. Dia akan selamatkan kita. Saya percaya. Pasti Tuhan halaukan semua ini. Tapi dengan syarat kita bertobat. Bertobat. Bertobatlah Jemaat pendeta gereja Pandanglah Kristus Sehingga dikatakan dengan jelas sekali Ayat 11 Indah Sebab lebih baik satu hari di pelataranmu Daripada seribu hari di tempat lain Lebih baik berdiri di ambang pintu Tuhan pada diam di kemah-kemah orang pasik. Jelas. Dikatakan di sini lebih baik. Kenapa demikian? Sebab Adonai Tuhan adalah matahari dan perisai. Kan jadi nyambung. Lihatlah Tuhan perisai kami. Kan jadi nyambung kalau diterjemahkan begitu. Sebab Adonai Tuhan adalah matahari dan perisai Tuhan. Kasih dan kemuliaan ia berikan. Ia tidak menahan kebaikan dari orang-orang yang hidup tidak bercela Saya percaya. Dengan pertobatan Tuhan pasti sembuhkan kita. Tuhan pasti pulihkan kita. Tuhan pasti memberkati kita. Tuhan pasti berkati bangsa ini. Kalau bangsa ini pemimpin-pemimpinnya betul-betul bertobat. Bertobat. Itulah yang dikatakan. Akhirnya ditutup kembali seperti ayat yang ke-9. Jelas sekali. Adonai sebaot. Ashrei Adam Boteach. Berbahagialah manusia yang percaya kepada Tuhan. Saya percaya Tuhan dengar doa kita. Tuhan sedengkan telinga dengan permintaan kita, pergumulan kita. Di dalam segala kekacauan ini, kita akan percaya. Ujungnya adalah bahagia. Orang tidak suka angka 13, tapi ayat 13 berkata, berbahagialah manusia yang percaya kepada Tuhan. Adonai Sebaot tadi. Berulang-ulang disebut Tuhan semesta alam, Tuhan semesta alam, itu untuk menunjukkan kebesarannya, kehadirannya, kehebatannya, kedasyatannya, kemuliaannya. Asri Adam, boteh di sini, tapi percaya yang asri Adam, boteah, boteah, batah tadi akar katanya, wah, yang percaya percaya Tuhan. Mari kita sambut perjamuan Kudus. Kita menyembah Dia sungguh-sungguh. Kita pulihkan, minta pulihkan. Kita mau hadirat Tuhan hadir.